Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh <tik <tik Bismillahirrahmanirrahim alamin Wassalatu wassalamu ala mursalin Sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallama wa ala ali wa ashabi ajmain amma ba'du hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah taala Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiki salasin idha khaddasah kadabah wa idha Wah ada kholafa, wajad tu mina khona, walau syam, walau haja, walau tamaro waqala ini Muslimun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dawah tanda tandanya orang munafik itu ada tiga tanda tandanya orang munafik itu ada tiga dan munafik itu seburuk buruknya perangai manusia di dunia lebih buruk daripada orang kafir. Rinal munafikil bidarkil asfali minanar Orang munafik itu di tingkat neraka yang paling rendah Bidarkil asfali minanar Tetapi sifat munafik itu ada di dalam hati goib tidak bisa diketahui oleh panca Tapi bisa diketahui melalui tanda-tandanya. Kalau tanda-tanda tiga cocok itu jelas munafik. Walau Soma, walaupun dia itu berpuasa Ramadan. Walau haji, walaupun dia itu telah ibadah haji walau itamar walaupun dia itu tidak umroh, walau kala ini muslim walaupun dia itu ngaku orang muslim tetap orang munafik. Kalau tiga tanda itu cocok, jadi munafik itu tandanya dapat diketahui melalui tanda tandanya. Dan tanda-tanda itu menunjukkan bukti adanya yang ditandai. Satu, tanda pertama. Iza hadasa kadaba. Orang munafik itu tanda yang pertama. Jika berkata dusta. Tidak pernah tidak dusta Itu tanda yang pertama Tanda yang kedua Iza wa'ada kholapa Jika dia itu janji kosong Tidak ada yang ditepati Tanda nomor dua Dan tanda nomor tiga Wajah kona kalau dipercaya khianat jika ada tiga itu dusta kalau bicara pasti dusta ah. kalau janji pasti kosong tidak ada yang dijanjikan. Dan kalau diberi kepercayaan, mesti khianat Jika ada tiga itu, walaupun dia itu puasa Ramadan, walaupun dia itu haji, walaupun dia itu ibadah umroh, walaupun berkata kepada orang umum, "Saya orang Muslim, itu bukan orang Muslim, orang munafik, seburuk-buruk berarti." Dan orang munafik itu, kalau secara jilat di sini, orang yang menyimpan kabur baru saat <tuk> <gak> mari, gak mari-mari. <tuk> <tuk> <tuk> itu munafik, gedabrus <tuk> segala omongannya gedah berusik, itu orang munafik. dan orang nafek itu gedha <tuk> brusy itu disebar wabed di gedha ada gedha brusy, baru disebar ada <tuk> no institusi disebar surat kabar disebar di TV disebar di Wacem-macem rara -ra. Tapi semuanya gedablus <laughs> Tidak ada yang benar Satu pun tidak ada yang benar Itu tanda-tandanya Orang yang munafik, Orang yang gedablus Orang yang nyimpen kabur Baru saat mari gak mari-mari <laughs> Sampai kapan pun gak mari-mari lebih-lebih yang biaya inggedabrus itu banyak dan orang-orang yang kena inggedabrus itu korban inggedabrus. Jadi tanda-tandanya itu kalau orang sudah diketahui itu inggedabrus, coba nang daerah usir. Jika kata geda brusi, hmm. institusi digeda brusi, surat kabar digeda brusi, pesantren-pesantren digeda brusi, semua kenaik korban geda brusi, sampai hmm. seluruh Indonesia, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, luar Jawa apa tigli dabrusi karo orang munafik itu. Ini sabda Rasulullah. Percaya kalau tidak sabda Rasul terserah. Dan begitu pula intuisi-intuisi yang sudah baik jagalah baiknya institusi itu jangan sampai tercemar oleh oknum-oknum institusi yang manut gedabrus dan sekarang ini ketika ini di bawah diserang oleh gedabrus-gedabrus geda itu sekarang ini. tadinya udah kalau janji itu tandanya apa kosong kalau diberi kepercayaan khianat kalau bicara dusta tapi aneh kalau yang naik tes itu madu tes tidak banyak yang rubuh tapi kalau nanah Wuk Tesla rrr, jumlah dipulang Jadi sekarang banyak yang digedabursi TTC nanah Wuk Sampai-sampai Kalo institusi tidak hati-hati Menangani Orang-orang yang mempunyai akar rumput, kalau tidak hati-hati, bubrah. Kalau sampai unsur institusi percaya Kalau dia berus bubrah. Kalo didolimi geda berus, dak dikasi Kondo punya lahan beberapa hektare geda brus. Kondo yang mendirikan pesantren si tiga ini dia geda brusi Semua masyarakat di geda brusi Gak mari-mari sampai kapan mari-mari Tadilah saya menerima laporan <tuh> saya dengarkan saja punya pengikut di Kalimantan sekian punya anu punya anu punya anu saya coba benerkah atau tidak saya coba saya beri tuminah kepercayaan biat belum lama sudah gak kuat keruyak jadi mursyid torekot mbutar kata pagu Dinemak Halil, wah, jadi neka kapan kut piatan kutu atas petang pulut dina, jadi cuci sama geda brus ya, baru temak Halil. Tadinya tuh mina dikira manusia itu terpengaruh, gampang dipengaruhi. Saya coba tidak geda brus, wah. Ada yang gudang brus punya tanah sekian, tidak mempunyai sepikasih tidak gudang brus, tak hmm. cowelnya kan duit Itu gudang brus. Jadi banyak orang yang tidak kita brus. Sampai sing sudah diberi kepercayaan biar di Gedaburus pisang Sampai institusi yang sudah baik dicemarkan Jadi ini surat kabar di Gidabur, TV di sih, Berita-berita seluruh itu selama ini berita Gedaburus kabeh kalau ada berita itu jawab saja sikat gedabris ya ini aja sak lemari gedabrisnya gak mari-mari terbelalak <tuh> oleh aset-aset ketika aset saya mendekati alangkah seandainya saya kuasai loh ah. asetnya aset ketika lo aku dikuasai dong <tuh> lapor lapor kemana matur kemana lapor kemana menghubungi pengacara-pengacara menghubungi mentok perlindungan wanita dan sebagainya merasa dianiaya kapan Jadi, jika tahu menganiaya kapan buktinya apa Hai ada bukti Hai itu baru aliran kekerasan yang dikeras solusi jika itu siapa buktinya mana kalau orang percaya itu gak guna no akal sehat doa akal sehat tapi gak digunakan no. cinta guna no akal tidak mana Ya ada Perintah yang selamat itu perintah dalam Al-Quran Pasta bikul aina mata kuno. Perlombaanlah kamu ini perintah Menuju kebaikan Dimana saja kamu berada Ini perintah Jangan bunuh diri Misalnya Organisasi yang sudah nasional di Indonesia Satu Organisasi Nahdotul Ulama Satu Dua Organisasi Mukhamadiyah Ini organisasi yang sudah nasional Dua organisasi Di Indonesia ini Tidak lepas dari Wali Songo Ingat-ingat Organisasi mukhammatia yang mendirikan Kiai Ahmad Tahkalan Jogja Dan Kiai Ahmad Tahkalan Jogja itu turun dua belas dari Malik Ibrahim Gresik Wali Songo, jadi tidak lepas Soalnya organisasi Wali Songo Nomor dua, organisasi Nahdlatul Ulama Itu yang mendirikan Kiai Hashim Ash'ari dan ke Yasin Asari itu masih turun dari Sunan Giri. Nah, Sunan Giri wali Songo, jadi tidak bisa lepas. Nah, oleh karena organisasi dua ini yang mengawal pemerintah Indonesia. Jadi pemerintah ini dikawal mulai berdiri sampai sekarang, dikawal dua organisasi itu. Kupoyo selamat. Oleh sebab itu, kalau ada orang-orang mukhamatia Asalnya dari mukhamatia Buat tandingan terhadap mukhamatia Itu bono diri Namanya Tidak mungkin berhasil Misalnya orang-orang NU NO, Kemudian keluar dari NU NO Mendirikan organisasi tandingan terhadap NU NO, Bono diri tidak mungkin berhasil Orang-orang yang tadinya di Sidhikiyah Keluar dari Sidhikiyah, buatan tandingan Terhadap Sidhikiyah, bunuh diri Tidak akan berhasil Tidak dirindui oleh Allah Ta'ala Yang dirindui Allah Ta'ala itu Perlombaan menuju kebaikan dan begitu pula, kalau memilih melalui perlombaan menuju kebaikan Harus caranya yang baik Kalau tujuan baik, cara tidak baik, sama saja dengan bunuh diri Bagaimana cara yang baik buat organisasi? Namanya sendiri, caranya buat sendiri Itu yang baik, caranya buat sendiri Dan begitu pula Jangan mengelak dari NU kepada NU, jangan surahimukamadiyah, ngelak-ngelak mukamadiyah Dari sidikiyah, jangan mengelak -ngelak itu cara yang tidak baik, caranya harus sendiri Dan jangan mengatasnamakan sidikiyah, itu tidak gentleman Itu namanya, tidak gentleman licik kelicik, pengecut Jadi harusnya gentleman. Caranya sendiri. Namanya ya sendiri. Mbo, organisasi apa? Enggak tahu saya, terserah. Caranya sendiri. Dan jangan ngelek-ngelek terus. Jangan ngelek-ngelek terus. Dan cara mempengaruhi orang-orang yang lain yang bersih, dipengaruhi. Lama ini si dikira ini, diam saja, tidak pernah ngelatih ini <tuh> Tapi jangan dikira, tidak bisa marah Air-air, tenang, jangan dikira tidak menghanyutkan Kalau di terus, desok ini, desok ini, saya mau mundur-mundur terus Kalau mundur terus, buruk tembok, tidak bisa mundur lagi yang ada depan hadapi itu. Oh, no. tidak bisa mundur, terpaksa ini yang maksa dia sendiri uh. kalau jangan berita ya pakakobu bimisima ukitum perintah hadapi yang sem, yang sepadan jam lebih lebih Baru dengan berita, iya, kita ada dengan lawan berita. begitu, nah, jangan kekerasan. Di sini anti kekerasan, cinta tak nakal, kok keras? Dah. Ini fakta. Lihat kurikulum sekolah di sini, lihat keadaan semuanya ini. Semuanya ini. Kita itu senang tenang, senang rukun, ya senang anu. Itu program sih rumah layak ini, sodako jaria, doang ngeke selamatan bangsa Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Itu semuanya fakta bahwa kita itu cinta tanah. Akhir cinta bangsa Indonesia, cinta kemerdekaan, cinta negara, enggak ada ajaran kekerasan itu, enggak ada, ada lampuran di watu watu waktu, waktunya siapa, waktunya di udara, ada, ini lagi dah berus, semua enggak dah berus, emang enggak berus modal perlu nggak pernah dibelanjain. Saya tidak akan buka buka AIP. tidak buka aib Yang buka aib itu cinta mak. <tuh, tuh>, jen itu memang londong jiwa hati. Atau nah, mak itu mak rakus, harus nah, kuat itu Melek organisasi tiket itu kurang saja. Kalau perlu duduk dihontah. <tuh>, orang oh, tua maiku tidak nah, jika saya idik gak mau terima seakan-akan tahu tak syukur kemana syukur sampai mati ya tetap gak syukur nah, itu yang banget pondok ini saya tidak ada tidak perlu saya perintah tanyakan kepada masyarakat pelosok jaya Ora ono yang bangun pesantren cita mak itu gak ono. Kok jin kok bangun pesantren? Tidak ada. Tanya. Tanyakan kepada orang-orang sekitar ini, sing beli siapa? Ya saya beli, saya bangun. Ini pesantren saya bangun. Jangan terus terus diteror. Sampai ada manujin toman, wadak nopo kekerasan, kalau kita lawan kekerasan, kekerasan, dengan kekerasan. itu berita dengan berita, jangan dikira kita diam sabar itu takut, bukan penakut. Kita berani, enggak ada yang kenal. Kalau yang penakut, mundur saja dihadapi yang berani-berani saja kita saja kalau kita itu dikasih saya lebih keras bisa tapi kita ini anti kekerasan anti kekerasan sampai saya itu meredam kekerasan itu sampai itu sampai kata Mengapa sih orang Indonesia kok ikut-ikut ISIS, kurang apa Indonesia ini Kok ikut ISIS, pada ISIS kok kerasan, itu saya redam hmm. Saya sudah membantu institusi-institusi yang mengembalikan namanya baik Loh, unsur institusi gak memahami oh, oh, oh. percaya, karo kapur barus Ya. Kemudian pepro akan maksa loda pesantren, geladhan pesantren. Dengan kekerasan kita pun bisa debut dengan kekerasan. Ya. Jangan takut. Baik takliah si orang takut tidak ada takut. Hmm. Tidak nah, aja saja, kalau kekerasan jadi ada kekerasan Jadi harus dengan seimbang Dikiranya diem jadi sobar, jadi sabariku. sabar itu Diem sobar, lain sobar kalau diem okay. Sampai sobat ngerti barang-barang Colongi orang menengai, orang maling menengai Itu ngerti, itu gak ada apa-apa Harus bela hat wajib main bela Wajib Semua itu masih jemtomang ya takut Maksudnya mencintai orang, ya susah Biaya yang mau nukai, gak ada hasilnya, ya susah, padahal Ngilis ini ada, nganggupir orang, aku gak berhasil tak, tapi 1 hektar, Ya ada, ta. Yo Cuma, kok praktek-praktek PKI disilangati di musuh lo mana silakan, kayak gunakan praktek, kalau institusi ku, unsur institusi percaya kalau praktek PKI silakan, kita akan hadapi. Kita tuh tidak pernah saya itu fatwa keras kerasiku tidak pernah. Tapi nih, di disemua justru berita yang buat hadapi apa? Makanya, kalau nangani rumput itu, yang hati-hati, tidak -hati. berubah. Alan, lapor sana, lapor sana, lapor sana, lapor sana. Kenapa kalah? Lapor di sana, kenapa kalah? Lapor di sana, kenapa kalah? Ya di ya Itu untuk keselamatan di Indonesia. Karena negara itu terancam akan dibagi oleh negara lain jadi enam bagian. Ini kita, anu. kita mohon kepada Allah supaya selamat kita, negara kita itu selamat, kemerdekaan selamat, dan kita pun selamat dari getah berus. <tuh> <tuh> Nyimpen kabur baru saat lemari gudah bursi gak mari-mari <tuk> ini aku mau jadi kalau sampai nanti di parang ini aku jawab saja gudah bursi <tuk> sampai anak saya tak percaya tuk minahona tak percaya padahal bukan sebenarnya saya coba tak percaya coba ya tidak banyak di ngida berusih tarik tarik dari panggung oh, Jamaatul Mu Mungket mengkendigia berusih uh. lagu-lagu ya, dianggap itu um, enggak mudah gampang dipelajari gitu. saya tulis bahasanya saya tidak kemana-mana saya ada di mana-mana tahu oh. sudah lama saya ini tahu itu sudah lama Tak pernah saya itu membongkar-bongkar Tapi sekarang ini mereka sendiri yang membuka air Konangan sekarang ini Konangan Ibu rohanya Geda berus cinta jen Waduh, enggak terus malah yang ibu ruhanian, <tipen> kita e, itu praktek-praktek partai yang sudah terlarang. Kaki. wah wahai hey, PKI, kalau kamu muncul no praktek, walaupun kamu pun beraling-aling beralih, tar ngalih, tar tar mesti kita hadapi. Wanita, wanita musim yang sikap koyok Ratna Kencana sari Ratu kali nyamat tegak. Nah, itu menghadapi Portugis di Malaka itu. Itu zaman hanya berbasis Jangan hanya yang di belakang suara yang nyaring buat <laughs> <dirai> Wani Silit <laughs> Ayo tunjukkan organisasi apa Mursyidmu mana Tunjukkan di masyarakat Jangan tidak terus Banyak yang kena korban, geda-bursi, geda-bursi Pondok-pondok dipengaruhi, geda-bursi Pondok-pondok Lama saya tidak pernah di belanja, seandainya saya membuka air Di rumah sepuluh sungsun rumah itu lebih cukup berapa miliar diuang di bank, di dolarkan, yang saya perintah supaya ini jadi itu, tiba yang dikongkong itu bukan gedah virusane, nah, akhir akhirnya kebuka, berhubung sih dipercaya itu mau gak diunggu ngungusin kepala ani dewi, ya saya kisah pernah wisrafat. Atinya airnya sulit cari anaknya, -anak, anaknya udah kembali, para nimbuari dibuka deh, teriwas aku nggak nyangkalin tanda tangan, katika apa po po, nah, ini kita bosen. <tuh> Jadi jangan percaya jin tomang, tomang itu tomak, tomak itu rakus. <tuh> apa apain diwala si wong, apain laporan di aneh ayah laporan organisasi, organisasi yang melindungi wanita organisasi itu dikitaburus di itu apa ya jadi, dia dipercaya, ya, ya, tapi kita kuat bi asih jilur gak kuat kepingin dari mursyid. <tuh> <tuh> mursyid gedhe abrusan. <tuh> <tuh> nah ini Banyak ini. Nah kita waspada. <tuh> Ora. Oh, Jangan no. gampang-gampang percaya, nek gampang percaya melok nggih diabrus. Malah melok Nyarno nggih diabrus. Wal well, fitnah itu asyattu min al fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Karena orang dibunuh terbatas yang dibunuh, kalau fitnah tersilat masyarakat kena gedaburse. lebih kejam. Wah, kirim melok tukang fitnah misalnya. Sudah banyak, berapa sudah menerima kebaikan dari Sidikia, baik pun anak, tadi ini, Kak Lih Tanah, oleh tanah. tanah, seberapa ekter, saya berizin cukup bener, saya kira melalui Dha mana yang bangun pesantren Sidikia, ini mana, siapa? tanyakan diri orang-orang itu ini fakta bicara bukan bicara tanpa fakta ikulah tidak berus Hai seorang yang ikut bangun itu saksi-saksi masih Ghazali pesuruhan samsul pesuruhan itu ikut, ikut bangun ini melok bangun saksi hidup si ono. Kalau percaya, gak percaya silakan. Uh, uh, uh, Naik tanah uang tak bangun ya rame sih. <laughs> tak mau lo kayak bangunan. Ya mau lo yang mana kok dia gak karena sih protes. Kok gak lapor? Tanah lo dibangun orang, kan? Kok gak lapor sama sih? Tante ini kok karena sing lapor? Pok jari yang dua sisi terpikat, suita terpikat, geda berusir gitu Aspal, kertasnya asli, isinnya palsu. Nah itu. Jadi kita harus hadapi. Oh, no. Jangan diam saja, terutama kalau jangan diam saja. Jangan penakut, gue gak kuat deh dikhawatirin gue, tajem gede malah gede harus tegak. Apa saya ditakuti apa? Obah apa? Oba. Yang paling kita takuti gede abrus. Nauzubillah <couch> min zalik, jangan jadi orang yang gede ini pesantren, yang bangun itu saya dengan murid-murid dahulu Saya, yang beli tanah itu saya Tanyakan kepala dulu Seandainya sekarang ada serpikat lain Tanyakan kepada itu, dari mana serpikat itu Serpikat itu cinta orang bangun pesantren, ada kadang-kadang ada nggak ada orang yang yang yang heran, saya heran ya orang paling dekat kok, kok bisa begitu kenapa udah heran kepada Nabi Nuh istrinya Nabi Nuhiku jenai laba, khayana jadi kafir. anaknya Nabi Nuhiku jenai kan an, khayana jadi kapir ah. coba itu anak yang berlambat itu istri yang selamat itu am Siti Amroh ah. Siti Amroh itu ikut naik perahu Ibunya tidak kan agak melo, gak gelam ikut perahu. Akhirnya, ya, kalau kau ibu esa anak itu tenggelam, oh, ingin bunuh diri, ya, tenggelam. Jadi, yang selamat itu ya, bos sam kafit tiga anak. Eh, siapa? Hingga akhirnya tersebar jadi Afrika, penduduk Afrika, penduduk Eropa dari penduduk itu anak tiga anak abin Nuh itu ya istrinya ada namanya lakba ada istrinya amro yang ikut di perahu itu amro yang laba tidak tenggelam hmm. yang saana itu tenggelam abin <tuh> nok nah, sudah tenggelam waktu itu Nuh belum tahu oleh kena sebagai manusia roh Hujudnya tenggelam anaknya tenggelam itu Ya osul oh, oh, yang pangeran Ya robi inahu min abli Niku anakku lah dan niku ahliku lah osul oh, begitu inahu min ahli inahu ibni min ahli Bahasa sendiri dalam Al-Quran Surat Hud Ditegur karena gusti Allah Namalah nah, Nabi Nuh itu disana noh Nuh, inna hu laisa min ahli Inna amalun amalung Ikut itu ahlimu oh, Keluarkan dari daftar ahli Ikut itu ahlimu Bukut dia tidak amal saleh Tidak ikut karo kamu Nah, karena diteguran itu baru tahu Nah, nah ikut itu ahli nah, Baru tahu nabi niku sampai tobat 40 tahun Pego kliru. Oh, kliru. <tuh> Dak ku lagi belajar. Kulo niki ngeliti Al-Qur'an. -al. Oh, right. <tuh -tuh> Al-Qur'an. -al. Kalau sakit niku nggih. Mulai gak iso mlaku sampe saiki jineko si roda piring tahun coba sama itu satu kali pun tidak pernah dijenguk oh no. baru mantan istri mantan anak tidak <dieting philosophy> pernah pisang kau enggak pernah jadi si tidak jadi sebagai mantan suaminya nah. Nah. Nah. Nah. Itu saya anggap salahku ku dewe Oh menung <laughs> soal <laughs> ngurah bijin Tiap-tiap khol Ya khol Tiap-tiap khol Jamanku biaya khot itu kalau amek teko coba Biaya khot muga yang megang keuangan du etan. Dadase megang jin. Ah. Iku tiap jam khot Dan uang itu dari tolak barak. Tanya kepada saudara Atif sendiri kan Saya memang dari jasa kemudian saya simpan di itu di lemari utuh. Nah, itu detik kali sini sama tahan Kanggo kan guh kol Saya minta dari sana. Baru guru pakai saya setop saya alihkan sekarang itu adu neloro. Yoloro ini goyang terus sampe kubur. Wong <SILENCIO> lorong jerawati di mana saja yoloro. Dan waktu itu saya ingin mempelajari anak-anak saya. Jadi kalau saya pergi ke perdetingun, jamatul musyakin di mana-mana itu saya ajak supaya wawasannya itu luas wawasan ku luas dan bagaimana cara menghadapi orang banyak itu supaya di pelajaran tidak mau jadi sudah melanggar karo delapan kesanggupan bakti kepada orang tua dua orang tadi gitu. tidak ada mau tapi nengku lu mau lulu Nang pengacara-pengacara lu Artinya masalah apa pengacara itu hmm. nah, Saya Ayo. Nang Jawa Tengah Nang Pati nang putih-putih, pengacara aku dihubungi Kau ngomong bela ngomong Engkau ngomong-ngomong Sama ini-sama ini aku Engkau tak bagi satu-sama kita enggak dihubungi Ternyata apa diketahui Nah, ini akan diroyok, ingin mengganti saya Kok dintai ini sama Resul ini kok, gak diomongnya penggantinya abah itu kan banyak Loh saya tidak pernah kok pengganti saya itu, penerus bukan pengganti Anak pengganti itu guru media lebih baik daripada diganti, anak diganti komennya sendiri Nah penerusnya ini semua Orang-orang Sidikia Yang masih tetap di dalam Sidikia Ini akan menjadi penerusnya Sudah saya siapkan wali talqin Sudah saya siapkan macam-macam Kader-kader mahroja Ini yang akan meneruskan Sebab kalau tidak akan menerusnya putus ajaran Siti ini. Jadi ingatlah tiga tersebut waada, ida, kada sa, Nek ngomong mesti gede push. Wa ida, waada, kolapa. Kalau janji kosong. wa iza khona lalu dipercaya khianat Wis dipercaya biat khianat uh. wes lebur kabel jadi dadi semua mari tibaat biat itu pengkhianat itu lebur kabel, gak kanggo manfaatnya manfaat gak ono barokah gak ada. Uh. Allah bertanya bagaimana kalau mantan-mantan berkhianat itu akan kembali ke tempat ketat pengawasannya? Uh, Mengulang kembali, atengo yo mana nujuru? Uh, Pin bunuh diri ta? Uh, uh, <tuh> <tuh> Jadi mele sejak si banyak memang sertipakan sini tempat banyak. Ndok lemari sak lemari, wong oh, hibah-hibah itu, tapi bukan milik saya, milik organisasi. Sasi, harus paham. Milik organisasi, saya ini sudah. Ini milik organisasi, ini milik pribadi, ini keluarga. Wes. Keluarga keluarga penggurus pun pun kula bagi-bagi pun dua Onak uh, sih baru beli 300 ibu onak <tuk> sudah buatkan rumah rusun wadah yang apa itu itu ini tuh gak gede berusaha gak tahu di belanja luwe dari belanja oh oh apa itu kok onak pemaham belengger apa belengger nah bagaimana caranya itu ingin menguasai KPK? ya guaau wow. ngejek lo nggak dia saya nah, terbuka dibuka-buka dewe saya tidak buka tapi dibuka-buka sendiri seluruh Indonesia saya sekarang kita pun kita lawan sampai sekarang terang-terangan kita lawan dengan front kelestarian Hidhikiyah <tuh> Jangan hanya penakut Penakut itu pengecut Om oh bener kok takut Sehingga bener wani Kok sih bener takut lah Takut, takut apa? Oh. institusi-inti institusi ini jaga nama baik institusi yang sudah saya ngewangi baik institusi jangan dicemar-cemar kesdiri dari oknum institusi jangan kira yang datang orang banyak di sini itu orang rakyat biasa saja jangan dikira Haihu banyak dari institusi-institusi secara samar ada gabung. Saya tidak mau buka AF, AF tidak mau. Karena paksa, maksa, maksa. Apa ini maksa, maksa? Kita lebih bisa, lebih bisa maksa bisa. Omongan saya ini kan dipercaya uji jutaan oh, no. Kalau memang ada yang akan maksa-maksa Saya cegah, jangan manut hadapi Keras dengan keras oh, no. nah, Takut apa oh, no. Itulah Jadi saya berdoa itu Ya jabar ya khari untuk doakan keselamatan Indonesia Bukan takut mereka itu bukan Bukan takut jin Oh saya mendirikan itu sudah diwajar Saya ingin menyebabkan syaitan Saya ingin menyebabkan jin Jadi harus tegak, semangat, berani, merah putih, sang merah, sang putih. Bagaimana orang menegakkan keberanian dan berani? Pelajari Surabaya itu. Surabaya itu, apa pembicu Pemicu Surabaya sampai jadi? kota pahlawan seluruh dunia tidak ada seluruh dunia ini kota pahlawan cuma Surabaya pahlawan apa pahlawan mengalahkan kendak sekutu pemicunya bendera kita didukno waru Belanda Dunggai karu pemuda-pemuda Surabaya Gendera Belanda ini kan jadi penghinaan Tidak di sewak Birunya di sewak Merah putih bal, Itu pemujiannya sehingga menjadi gempar seluruh dunia ini Maka sehingga ada kota pahlawan ini Tidak ada seluruh dunia kota pahlawan itu, pengujiannya itu mau menghina karena dikira Indonesia itu takut nah dia menggantung dia itu buru ada sekutu diantaranya Inggris itu jenderali sekutu mati ya oleh sebab itu itu saja harus contoh yang baik jangan takut jin itu harus berani, jangan pencut, jangan khianat, jangan nyimpen kabur. Baru salamari, getiap terus-terus. <tuh> Saya tidak Arab, Arab, kapan mari getiapus ke Arab, Arab biar sampai kiamat. Getiapus gak apa-apa, nah, asal cekik ya, ini tetap. Istiqamah wa'allah wistakomu alat dari kati la'askoyunahum ma'ang Gak ada kok Gak ada kok melempom kayak keropok. Kok dana tidik eh <tion> <tion> <tion> Sabar Duduk aku jadinya sabar itu duduk aku Enggak ngerti sabar belah-belahnya mau tersabar. Apa tu tangguh tidak putus asa menghadapi segala sesuatu itu sabar. <hesitation> hmm. ya, Diapa-apa ya, noku menengai, itu gak, gak berani di membela hak dan wajib di sisi menetujuu menengai. Itu yu, yu Iku sabar, enggak hmm. ada itu bukan orang sabar itu, orang pengecut takut ditakuti. Hmm rasa takut itu semuanya ada, hmm. tapi ya harus jangan keliru meletakkan takut dan meletakkan berani. Jangan keliru letak salah pasang. Hmm. Anak berani beraninya tapi aduh oh berani macan itu. Hmm. Anak berani karena gunggungan itu berani yang salah, berani karena jemuan. Jadi kita itu berani dengan akal yang sehat. Orang-orang yang bukan akal sehat itu gunakan akal sehat. Jangan hanya berkata akal sehat, tapi sehat tidak digunakan no. pada dua akal sehat. Itu namanya kufur mengkufurin emat akal. sekali-kali selama ini saya tidak pernah mau keras itu tidak pernah tapi ini memang butuh kekerasan. Maka akan ada yang model gunakan institusi yang keliru akan buatin kekerasan. Kekerasan pun kita bisa ngelawan kekerasan. Jadi jangan sampai keliru paham itu baru lu paham mm -hmm. merawat hati hati lah kalau nangani banyak akar rumput itu harus hati-hati ya, tidak salah kaprah salah penanganan berubah kabeh wa pur pusat pusat Jakarta lapo pihak perlindungan itu di itu itu Jakarta Gusti Allah, ane anggarannya Jakarta itu salah sirik itu, Tadi kita itu waduh telah koklo bareng atas berkat rahmat Allah yang maha esa. Kapan kita senden kepada berkata-kata Allah Nisa, semua masalah beres, <tik> beres semua. Jadi itulah sikap orang. Wa mai yatakila ya jalau makroja, mesti ada makroja. Mesti ada makroja. Coba. Banyak rumput jutaan Gak saya tahan Gak saya leramkan Gak saya tekan Sampai bergerak Sampai terbakar Siapa yang bisa mengendalikan Siapa Yang bisa mengendalikan rumput bayangnya baru ada berita saja Honda oh, ya. Citra ada dikriminalkan datang berbondong-bondong siapa yang akan mengkriminalkan pesantrennya tiga apa udah pesantren kriminal tak? Gak uh. ada apa mana ada kejadian paksa berita saja sudah berbuntung saya tidak kepingin masalah itu harus tentram tentram tehat rukun jangan otek-otek hidikiyah Oh itu Istrinya itu dipengaruhi morset, dipengaruhi istri. ada morset itu dipengaruhi sampai istrinya tidak bisa mengaruhi saya. <tuh> Om oh, saya itu morset uang jutaan, kok banyak dipengaruhi. Dianggap rame dianggap akal pikir saya itu buntu dah. Dah ada yang mengaruhi saya itu. Hmm. Karya itu mulai terkotik-kotik ya Indonesia punya punya jutaan tidak bisa dipengaruhi sambil warga saya pun mengaruhi saya tidak bisa. Saya punya akal sehat setiap hari membaca Quran, sak maknane sing raser Saya rekam dalam pikiran saya ini. Enggak gampang dipercaya, masalah saya dipengaruhi, jadi tidak bisa. Oh, nah. nah, itulah TK saya. Akan saya hadapi semuanya itu: taruhan hidup saya yang sudah saya usia 64 tahun ini. Nah sudah tua <SILENCAN> Sudah tua di situasi roda Tapi semangat saya muda <SILENCAN> <SILENCAN> <SILENCAN> Oh dia tua-tua inggul keruh <SILENCAN> Oh ya kerupuk melempem, Harus tegak, berani itu berita lawan berita pengacara lawan pengacara kekerasan lawan kekerasan ah. nggak usah takut takut ini betul-betul mujahid pejuang Indonesia ini karena sih berani membela hak dan kehadapan ini, sudah. Kuasa orang lain semuanya. Makanya sampai, sampai saya ikrarkan apapun risikonya. Apapun risikonya. Ini bukan omongan tok. Fakta, apapun risikonya. Kita hadapi. Nah. Sanggup ah? nah begitu itu. Eh itu tidak pengecit itu. Ah. itu saja Sem yang perlu 94 umure Abah. 94. Oh ah, iya. 94. Ah iya. 96. Ah, 94. Nggih. Wes. Iyo umure 94. Wes 94. Oh. Woy, terus usia keluar pun seorang puluh empat eh. sepertinya roda tapi tetap muda <tian> <tian> muda menghadapi yang jim-jim tomang <tian> Woy, ada. ibadah saya itu cuma kurang berapa tahun nih ibadah saya fokus pun pada cinta tanah air cinta bangsa Indonesia, cinta kemerdekaan, cinta negara enggak cinta, cinta emang <tik> nah, kalau seandainya Tuhan mengendai, ya, Tuhan mengendai, ngono Seandainya Tuhan mengendai, saya sih kawin, kahwin, ojakan yang kelemah. Ojakan, ojakan, ojakan, ojakan, ojakan, itu keyakinan saya Keyakinan saja, walaupun saya ini usianya 94 tahun wes ngeklu semua, ngeklu <tuh> Tapi upo, mau upo, mau payu <tuh> itu yang perlu saya sampaikan, semangat tetap tetap muda, semangat tetap muda, pekoroh sambat biasa nah, Itu kan sambat itu punya sabi-abi manusia, Loro, ya sambat, itu biasa, ini seksa sambat, barang. untung Lho, kaisar zaman bat selasa <laughs> itu <Baisa. laughs> pernah, ya waktu wulan itu ditugaskan partai Masumi, bego kelodot dan Lamongan itu dan partai Masumi, walaupun ditugaskan nyelidiki budaya Bali sebelum ketekan Hindu wah saya berangkat lima orang kader masuk berangkat kalau selidiki ngelek budaya Bali yang asli yang belum ketekan Hindu saya temukan di desa Terungan Terungan Buktine, meniku kalau Hindu mati mati dibakar, itu bukti dibakar dan tidak dipendem, digelitak nangatin tak mau. Meniku asli, sadarnya entar agama Hindu. Ya nah, kebetulan saya waktunya lidiqiniku, ten budugol, nah, budugol itu doinin, nah, tengah-tengah. Wala nyo tigum tigol ku, pasang Nah, na ten pasang ri ku, ko na are pantesan na. Ta anai pun dito. <hesitation> ko la ce omong omong anang o tena. Te te konco konco ni ku pun ane ku, kue ku omong Ciprotari mau tak ta rapi, tak tak mau ya. Lakukan apa? Anak itu bang ya kak. Biasa gak oleh, kak ano, ano harus disbanti orang siliani oh jindi, kak oleh, gak oleh yang mingkat. Loh naik kaki kak. Atau konco-konco kan aku punya di, di tugas pada oh. omong-omongan karo cewek <laughs> iseng-iseng tok kok jadi ini gak lelah kok Oh tugas limang juga ya berat kok maklum zaman ikan isi enom isi payu kalau usah itu istauwek <laughs> nice. Tapi saya yakin masih payu <laughs> Jadi saya ini tidak akan Walaupun usia saya sudah 94 tahun Dari dunia ini tidak lama orang jalur terus ini mantunya itu salah ya Nabi Muhammad sendiri sudah tak telu, laku ngelihup sudah itu anda kapan gak lahiran mati di sini? orang pengalaman karo pengalaman nasirat <tuh> <tuh> <tuh> jadi saya ini tetap Sisa umur saya ini saya pergunakan untuk ibadah cinta kepada Allah Sejati melalui cinta kepada sesama manusia Cinta kepada tanah air Cinta kepada negara Karena tanah air itu warisan dari pemberian dari Allah Bukan warisan nenek moyang Jadi kalau cinta pemberian dari Allah kita berarti mencintai yang memberi. Ya, itu. itu sisa saya ini. Jadi saya ini saya pompa semangat ini. Jangan ngelokro. Ono pemani yang muda. Ono. Oh, saya, saya sendiri kok enggak enggak ngelukro kok ya. sampai saya ke sana ke sana ngunjungi sampai ke Sumatera maksudnya masih sehari tanah-tanah untuk jami'atul muzakirin ini untuk kecintaan raga terhadap torekot di, di ya. tiap-tiap jami'atul muzakirin ingat ya tiap-tiap jami'atul muzakirin baikpun yarju Allah maupun yang tidak ya, Rahmatullah pasti ada dua monumen monumental satu monumental, ciri khasnya ada bangunan kubur waton ninal iman kalau tidak ada bangunan itu, itu bukan jana atum uzakir ya. nomor dua, mesti ada nih, di belakang jabat itu ada monumental kedua, yaitu alinia ketiga, alinia kedua, yaitu, empat alinia, nah, itu. itu ciri khas mengenai negara. Jadi kalau tidak ada logo itu itu, itu, itu, itu, itu sama itu muda kirim, itu kia, ya. palsu. Itu ciri khas yang tampak di mana-mana Ya, oleh karena di situ ada Alinia ke satu sampai ketiga Maka itu bukan bakti kita, cinta kita kepada tanah air Karena itu intinya rohnya negara Indonesia itu di situ Rohnya, jadi hubungannya begini makanya setia saya bukti cinta tanah air pelajaran cinta tanah air ini ya fakta-fakta cinta tanah air tidak bisa dibilang banyaknya udah banyaknya rumah lah ya ini ya bukti cinta tanah air sodakos sepotanitas, bukti cinta tanah air jadi tidak bisa, itu fakta Yang bicara itu fakta Bukan bicara tanpa fakta Siapa yang akan bantah Kan tidak bisa Oh fakta kok dibantah Agak pengin jadi tidak berusaha Nah itu saja Yang perlu saya sampaikan Tiga itu harus diingat dengan juri khas munafet jika hukumnya keduanya, wa ida wa den khilafa, wa ida tu mina khona atau lu Jadi satu nomor satu ketika bicara nobo nah. dusta nah, tiga dua ketika janji. Tiga, ketika diberi kepercayaan khiyanat Dan orang khianat itu kalau sudah Tidak ada tempat perlindungan Di negara manapun tidak ada Perlindungan Nasibah si Maniwani Gunung Amerika Ia mengkhiyanati tanah air Amerika Upam di Indonesia, iya mengkhianati ya dan ini, Jadi tidak ada tempat perlindungan Nah itulah makanya itu saya jadikan ciri khas Jami'adul zakirin. Sekian yang perlu saya sampaikan ini Supaya diingatkan tiga itu tadi Ciri khas, ya, munafat ada tiga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh